Gini lagi saya ndak percaya Saya kagum dengan karakter bapak Tetap semangat pantang menyerah Walau bapak tahu pasti akan kalah 2004, 2009, 2014 Lah kok Bapak Prabowo kayak nggak naik kelas Jadi apa bedanya 2019 Mungkin kali ini kalahnya akan ikhlas Pilihan Wapres anda Sandiaga Pengen meraih suara milenial dan ibu-ibu muda Kalian pikir mereka milihnya akan galau Mereka belum mendengar flow saya yang zaman now Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi pasti kerja Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi pasti menang Bapak wosan di sama sekali, gak ada kesempatan peluang Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi pasti kerja 2019 ganti presiden 2019 ganti presiden 2019 ganti presiden 2019 ganti presiden Bapak kerja untuk diri sendiri atau untuk negara Apa gunanya undang influencer ke istana? Meplok sama Ricis, foto barang kita Bapak tahu nggak umur fans mereka berapa? Terima kasih JK telah mengabdi kepada bangsa Tapi untuk suara Jokowi butuh ulama Untung kali ini kita mau sebab wakil kita Nanti rap battle ini malah jadi mengheningkan cipta Saya memang pantang menyerah Pantang menyerah untuk bangsa Tidak seperti bapak Semua kerjaan untuk TK Pak Jokowi tinggal enam bulan jangan sakit urus negara Nih BPJS Nantri Losana Menteri, apa sangka tahu di saya diam View direndahkan saya juga diam Binaan jelaan, hos disebargan Tapi kali ini saya akan lawan Terhadap Indonesia pintar, Indonesia sehat Rp juta terdaftar, itu hasil kerja saya Sementara bapak cuma ngurusin tuh kuda Bapak saya emang menteri, kakek saya bikin BNI saya Dalam abri 70 tahun untuk negeri Jokowi, rakyat dibohongi, janji diinkari Amanat dikhianati, dasar boneka pegang Bobo, pak Jokowi Rap dan Rap Battle kan dari luar negeri Daripada Rap Battle Pantun Battle Jalan-jalan pergi ke pasar Cukup. Di pasar beli terompet. Kupret, kupret, kupret. Kalau kalian gak mau kesasar gak mau. Ya jangan jadi kampret Pagi-pagi oh. olahraga Capek tuh pak keluarin meja pingpong orang kaya jadi orang jangan banyak gaya asyik urusin tuh cebo Seberapa? Kasih tahu pendukung kalian dewasalah dalam berdemokrasi. Silakan adu argumen, tapi gak usah lapor polisi. Kalau semuanya masuk penjara, cuma satu pertanyaan kita, yang mau nyoblos siapa? Yeah. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, melawan penebar kebencian, bos What's, grup WhatsApp keluarga, humor sampah, K-popers, sobat Gurun, pemain mobile Legend. Bung, in karakter. Pilpres ini bukan untuk kepentingan pribadi Tapi untuk kepentingan negeri Berdaya Who won? You decide 17 April 2019 Thank you, Nice to meet you, Lloyd From Epic Rap Blatters of History